Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Betty Pertiwi, dengan MPM 2181, 10197. Saya dari Fakultas Psikologi, Ilmu Psikologi, Universitas Islam Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang emosi. Sebelum masuk materi, teman-teman di sini pasti pernah merasakan apa itu? gembira, takut, atau pemarah nah itu merupakan bagian dari emosi apa sih emosi itu? Emo ah, pengertian emosi emosi diartikan dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh hal ini biasanya berkaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang yaitu bersifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan oleh hasil daya persepsi akan situasi yang terjadi Emosi akan menjadi semakin kuat bila diberi ekspresi fisik 1995. Contoh, bila seorang marah, kemudian mengembalkan tangan dalam membentuk tinju, memaki-maki dan membentak-bentak, dia tidak akan mengurangi amarahnya Pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda Hal itu wajar, karena emosi ini merupakan reaksi alamiah, manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata. Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik ataupun emosi yang buruk. Dalam buku Psikologi yang dituliskan oleh Atkinson 1983 yang membahas mengenai masalah emosi, dijelaskan bahwa ada dua jenis emosi, yaitu emosi yang tidak menyenangkan dan emosi yang menyenangkan. Martin 2003 menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya tergantung pada dampak yang akan ditimbulkan baik bagi diri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya Contoh emosi yang menyenangkan adalah Gembira, kagum, dan cinta Dan contoh emosi yang tidak menyenangkan adalah Sedih, marah, benci, dan takut B. Pegolangan emosi pada tahun 1970-an, psikolog Paul Ekman mengidentifikasikan 6 basic emosi atau emosi dasar yang dialami secara universal dalam kehidupan manusia. Emosi yang diidentifikasikannya adalah kebahagiaan, kesedihan, jijik, ketakutan, kejutan, dan kemarahan. Kemudian memperluaskan daftar emosi dasarnya untuk memasukkan hal-hal seperti sembungan, rasa malu, dan kegembiraan. Berikut ini adalah enam dasar emosi yang dimiliki manusia menurut psikolog Paul Ehrlichman. Yang pertama, kebahagiaan. Dari semua jenis emosi, kebahagiaan cenderung salah satu menjadi yang paling diperjuangkan orang. Kebahagiaan sering didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan yang ditandai oleh perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Jenis emosi ini kadang-kadang diekspresikan melalui ekspresi wajah, seperti tersenyum, bahasa tubuh yang bersikap santai, dan nada suara yang ceria. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan adalah jenis emosi lain yang sering didefinisikan sebagai keadaan emosi sementara Yang ditandai oleh perasaan kecewa, keputusasaan, ketidak tertarikan, dan suasana hati yang muram. Seperti emosi lainnya, kesedihan adalah sesuatu yang dialami semua orang dari waktu ke waktu Dalam beberapa kasus, orang dapat mengalami periode kesedihan yang berkepanjangan dan parah Yang dapat berubah menjadi depresi kesedihan dapat diekspresikan dalam beberapa cara termasuk suasana hati yang muram, diam, lesu, mengasingkan diri dari keramaian, dan menangis. yang ketiga ketakutan. ketakutan adalah emosi yang kuat juga memiliki peranan penting dalam bertahan hidup. ketika menghadapi semacam bahaya dan mengalami ketakutan maka seseorang akan mengalami apa yang dikenal dengan sebagai respon perlawanan atau lari. Otot-otot akan semakin menjadi tegang, detak jantung semakin cepat dan pernapasan yang meningkat dan pikiran menjadi lebih waspada, membuat tubuh ingin lari dari bahaya atau melawan. Ekspresi jenis emosi ini dapat meliputi ekspresi wajah yang melebar ke mata mencoba sembunyi atau lari dari ancaman dan reaksi fisiologis seperti pernafasan dan tak jantung yang cepat yang keempat jijik jijik dapat ditampilkan dalam beberapa cara termasuk berpaling dari objek reaksi fisik seperti muntah atau ekspresi wajah seperti mengerutkan hidung dan melakukan bibir atas rasa jijik ini dapat berasal dari sejumlah hal termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan para peneliti percaya bahwa emosi ini berevolusi sebagai reaksi terhadap makanan yang mungkin bahaya atau fatal ketika orang mencium atau merasakan makanan yang sudah memburuk misalnya, nidik akan bereaksi khas yang kelima adalah marah Kemarahan bisa menjadi emosi yang sangat kuat, ditandai dengan permusuhan, pengelolaan, frustasi, dan perselisihan dengan orang lain. Seperti halnya rasa takut, kemarahan dapat berperan dalam melawan tubuh atau lari. Ketika terdapat suatu ancaman yang menimbulkan perasaan marah, seseorang mungkin cenderung menangkis bahaya dan melindungi diri. Kemarahan sering ditunjukkan melalui ekspresi wajah seperti mengurkan kening atau melotot, bahasa tubuh seperti pengambil sikap yang kuat, atau berpaling dari seseorang, nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak, fisiologis seperti berkeringat atau memerah, dan berperilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melepar benda yang terakhir adalah kejutan. Kejutan biasanya cukup singkat dan ditandai dengan respon kejutan fisiologis setelah melihat atau mendapat situasi yang tak terduga. emosi ini bisa positif, negatif atau netral. Kejutan sering ditandai dengan ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melebarkan mata, membuka mulut responsifik seperti melompat dan reaktif verbal seperti berteriak hingga menjerit teman-teman sekarang kita akan memasuki poin C yaitu faktor terjadinya emosi yang pertama terjadinya gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional yang kedua membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain nah ini kalau menurut saya Faktor terjadinya emosi dikarenakan tidak kestabilannya keadaan seseorang yang mempengaruhi kondisi jasmani atau pemental seseorang. Sekarang kita lanjutkan ke poin D. D. Fungsi Emosi Dalam mempertahankan hidup, emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi pertahanan hidup seperti hewan, namun emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan. Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam kehidupan. Poin pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu emosi untuk dijadikan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan hidupnya munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu dan benci membuat manusia akan lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Poin kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan, emosi mau memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, perasaan kasih sayang dan cinta akan tetapi emosi dapat pula memberi dampak negatif yang akan berdampak pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat misalnya perasaan benci atau perasaan sedih yang ketiga sebagai pembawa pesan biasanya emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita terutama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Sehingga mampu melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu Baik dalam kondisi bahagia, dengan ikut bahagia maupun kondisi sedih dan ikut berempati Kita akan memasuki materi yang terakhir yaitu E. Teori-teori Teori facial feedback Teori ini menyatakan ekspresi wajah sangat penting untuk mengalami emosi dalam psikologi. Teori ini merujuk pada pernyataan Charles Darwin dan William James, yaitu ekspresi wajah mempengaruhi emosi, bukan sebagai respon terhadap emosi. Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah. Dengan demikian, seseorang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seseorang yang mengerutkan dahi. Yang kedua adalah teori dari Schachter-Singer. Teori ini dikembangkan oleh Stanley Schachter dan Jerome E. Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran dalam proses emosi dalam psikologi. Schachter-Singer berpendapat. Berpendapat bahwa ketika kita mengalami sesuatu peristiwa yang menyebabkan rasangan fisiologis, kita akan mencoba mencari tahu alasan rasangan tersebut. Sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Kesimpulannya adalah, emosi akan menjadi lebih kuat bila didukung dengan ekspresi fisik yang menyatukan dengan keluarnya emosional. Emosi ini merupakan reaksi alamiah. Manusia terhadap kondisi yang nyata Maka sejatinya Tidak ada emosi yang baik Ataupun emosi yang buruk Pada hakikatnya Tidak semua emosi yang menghasilkan sesuatu yang buruk Dari pergolongan Terdapat 6 emosi golongan Yang selalu bergantungan dengan kehidupan kita sehari-hari Sebelum saya menutup resitasnya Jika teman-teman tertarik pada Materi yang saya sampaikan kali ini saya akan merekomendasikan sebuah film Disney yang berjudul Inside Out. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada bila kesalahan dan semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.